Lionel Messi sudah mengumpulkan tujuh Ballon d'Or, sebuah pencapaian luar biasa yang bakal amat sulit disamai apalagi dilampaui. Tapi ada indikasi kuat kilian Mbappé Klak juga akan jadi penguasa Ballon d'Or. Messi, yang kini jadi rekan satu tim Mbappé di Paris Saint-Germain, meraih Ballon d'Or teranyarnya pada awal pekan. Ia didaulat jadi yang terbaik usai mengungguli Robert Lewandowski dan Jorginho. Dengan koleksinya sejauh ini, Messi kini unggul dua Ballon d'Or dari Cristiano Ronaldo. Sebelum era kedua pesepak bola jempolan itu, cuma ada delapan sosok yang pernah menang Ballon d'Or lebih dari sekali. Dan pada saat itu juga tidak ada satu pesepak bola pun yang pernah meraihnya lebih dari tiga kali. Guillem Balagué, pakar sepak bola Spanyol, mengamini hal itu. Soal kemungkinan ada yang bisa meraih lebih dari tujuh Ballon d'Or, ia mengatakan, sepertinya tidak akan ada. Tentu saja sepak bola adalah olahraga yang tak pernah stagnan. Selalu ada dinamika dan perubahan seiring bergantinya zaman. Bahkan sebelum era Messi dan Ronaldo, takkan pernah terbayang ada yang bisa lebih dari tiga kali meraih Ballon d'Or. Sebagaimana dulu dilakukan Michel Platini, Johan Cruyff, dan Marco van Basten. Dan dengan lahirnya bintang-bintang baru, entah apa yang akan terjadi di masa depan. Jika nantinya ada lagi yang mampu meraih-meraih Ballon d'Or lebih dari satu, atau bahkan berusaha mengejar pencapaian Messi, nama Kylian Mbappe amat layak diperhitungkan. Simak statistik yang mengindikasikan bahwa Mbappe kelak akan jadi penguasa Ballon d'Or seperti halnya Messi saat ini. Mbappe yang baru akan berusia 23 tahun pada tanggal 20 Desember mendatang sudah tampil sedemikian menggebrak di jagat sepak bola sejak debutnya ketika masih berusia remaja. Debut pada usia 16 tahun dan mulai mencetak gol di umur 17 tahun, Mbappe sudah memperlihatkan bakat dan talenta seorang mega bintang masa depan sejak awal kemunculannya. Bahkan dengan cie-nya di usia saat ini, termasuk gelar Piala Dunia bersama Prancis, Kilian Mbappe punya modal yang tak kalah impresif dibandingkan dengan Messi semasa masih 22 tahun. Simak lebih jauh rangkumannya dari Talk Sport. Jumlah gol Messi saat 22 tahun. 127 gol dari 214 laga di Barcelona, 13 gol dari 45 laga di Argentina, 140 gol dari 259 laga total. Jumlah gol Mbappe saat 22 tahun, 168 gol dari 249 laga di PSG dan Monaco, 24 gol dari 53 laga di Prancis. 192 gol dari 302 laga total pencapaian Messi saat 22 tahun Liga Champions dua kali La Liga 4 kali Copa Del Rey satu kali Supercopa de Espana tiga kali Piala Super UEFA Piala Dunia antar klub FIFA Piala Dunia FIFA u-20 Olimpiade Balon d'Or Golden Boy pemain terbaik FIFA sepatu emas Eropa pemain terbaik La Liga dua kali pemain terbaik Argentina empat kali pencapaian Mbappe saat 22 tahun Piala Dunia Liga satu empat kali Coupe de France tiga kali Coupe de la Ligue dua kali Trofee des Champions dua kali Piala Eropa Uefa U19 Nations League tim terbaik Liga Champions tiga kali FIFPRO dua kali Golden Boy pemain muda terbaik Piala Dunia Dream Team Piala Dunia, Copa Trophy, pemain terbaik Prancis dua kali, pemain terbaik UEFA, top skor Li tiga 3 kali. Ada rumor yang baru terungkap soal Manchester United yang gagal mendatangkan Mauricio Pochettino untuk mengisi kursi manajer. Manchester United tidak mampu membayar duit tebusannya ke PSG. Manchester United kini menunjuk Ralf Rangnick sebagai manajer interim, dengan kontrak 6 bulan alias sampai musim 2021-2022 ini tuntas. Rangnick menggantikan posisi oleh Gunnar Solskjaer dan kini sedang mengurus visa untuk kedatangannya ke Old Trafford. Ralf Rangnick sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Olahraga Lokomotif Moskow. Pihak Manchester United, kabarnya menebusnya dengan harga 6 juta euro atau setara 97,4 miliar rupiah, Dilansir dari Marca, Manchester United sebelumnya mengincar pelatih PSG, Mauricio Pochettino untuk mengisi kursi manajer. Tak ayal, setan merah memang sudah lama mengincarnya, sejak Pochettino jadi manajer Tottenham Hotspur. Pochettino dikenal mampu memoles para pemain muda untuk mengeluarkan bakat terbaiknya. Harry Kane adalah contoh paling terbaiknya. Sayangnya, Manchester United dan Mauricio Pochettino akhirnya tidak berjodoh. Disebut-sebut ada skema Pochettino ke Manchester United dan Zinedine Zidane ke PSG, namun itu pun tidak kesampaian. Fakta terbaru kini terungkap. Alasan sebenarnya Mauricio Pochettino tidak jadi ke Manchester United adalah karena Manchester United tidak punya uang. Dikabarkan PSG mau saja melepas Pochettino di angka 15 20 juta euro, atau setara 243 miliar rupiah sampai 324 miliar rupiah. Namun, laporan itu menyebut bahwa Manchester United tidak mampu mengeluarkan kocek sebegitu banyak. Manchester United sendiri harus membayar pesangon oleh Gunnar Solskjaer sebesar 7,5 juta pound, sekitar 143,8 miliar rupiah. Bukan cuma itu, Solskjaer masih akan dapat gaji penuh selama setahun ke depan sebesar 7,5 juta pounds. Jadi totalnya, setan merah harus mengeluarkan kocek 15 juta pounds atau setara 286 miliar rupiah buat Solskjaer yang dipecat.